Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hehehehe <laughs> <coughs> 1 2 3 lagi Eh, empat, Padah buru-buru, Ben. Uh, Allah, enggak buru-buru, buru-buru, buru-buru, buru-buru. I easy down. Why are you going I Oh! gue go party. nyate. nyate. Eh, cok-cok enak top rapi juga ya. Hey, hey. Pak. Ah, aku sungguh baik. Salah, Pak, Walaupun oh. Anda berada Tolong jangan berkedip sedikit pun Ini adalah pertandingan yang sangat seru Pertandingan mempertemukan kedua Kesebelasan yang sangat kita tunggu-tunggu Gimana -tunggu. menurut Anda Bungkusan